Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasur sahabat. Uh, jumpa kembali dengan channel orang Garut 9C. Alhamdulillah, uh, ada kesempatan lagi untuk berkunjung ke salah satu tempat di perkampungan. Uh, seperti biasa, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video tentang keindahan perkampungan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat uh, bagi yang menonton. Mudah-mudahan, terima kasih. Berarti kita lihat pemandangan atau kondisi pesawahan ketika menjelang panen sangat indah. Sejuklah, jangan lupa dukungannya dengan cara di like, share, di komen juga di subscribe mudah-mudahan uh, bermanfaat sahabat mungkin cuplikan cuplikan uh, pemandangan dari perkampungan uh, meskipun hanya cuplikan yang sangat pendek mudah-mudahan uh, bermanfaat bagi yang menonton uh, mungkin dicukupkan sekian uh, terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya